Samar dari mana? Dari Bekasi. Bekasi, Kak. Mau battle enggak? Tapi penonton aku sedikit. Enggak apa ya ini udah tak battle ini. Aku, aku baru kok sedikit, belum ada satu menit. Lima. Aku belum ada satu menit setelah Pasti nol, enggak ada yang betul tap tap layar, yuk bantap tap layar. Menangin yuk. Enggak, yang kalah ini ngapain, ayo. Yang kalah ngapain? Ya, enggak ada yang ada yang nonton. Guys, satu kali pertandingan ya, ini yang kalah ngapain? Bantu tata layar you guys, yuk bisa yuk yang kalah enggak tahu ngapain, nyonya ngapain. Ayo bantu tata layar. Udah guys. kamu goyang-goyang ya. Ayo ayo ayo ayo ayo jangan kalah dong. Yang kalah ngapain? Enggak, kalau kalah goyang goyang parko. Nah, Kalau kalah goyang parko. Ya terserah wis. Uh, satu pertandingan ini ya. Tapi aku pakai Kak. apa-apa coba goyang gue guys. Berugip, guys. Biar cepet banyak. Tapi tap-tap layarnya, guys. Kalah kita, guys. Oh Bekasi berarti Bekasi itu segerang, misalkan, emang dasarnya dibawa di atas paha ya enggak di bawah oh di bawah enggak matal oh, Banyak -banyak gambaran saya yang... Udah pernah nonton KKN Desa Penari belum? Pernah nonton. Nah ini, ini sosok yang udah saya gambar. Tapi oh. yang oh, aslinya kaya bukan kayak Pajaruni. apa Prama. Prama. apanya Bapak Harganya? Kamu mau diramal Boleh boleh boleh, boleh. Coba, coba coba coba Apa? Kamu tanya apa? Coba, coba. Tanya apa? Tanya apa? Jodo. Canda ya kamu? Ya. Sudah berapa lama ini candanya? 2 tahun. Hmm. Kau tahu Ya tahu dong, kan saya Ratu Dibadari Dukun Kondang adalah sejuta umat Iya benar Pertanyaan kamu apa? Mau tiga sih, mau tiga tahun Ya maksudnya dua tahun lah piknya Tapi masih dua tahun uh, Kamu mau tanya apa ini? Masalah jodoh Oke okay, nama kamu siapa? Biar Kenapa? saya tarik energi, Kang. <laughs> mau saya tarik energinya, Guys. Kenapa? Mbaknya mau saya tarik energinya malah ada paket ini gimana? Enggak, uh, nama Kenapa? kamu siapa? Gimana? Lamanya siapa biar aku tarik Kenapa? energinya. Tak Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam alusi alisi tilur kembali setilur 45 pancal Kakang kawat dari si Jepang banyak susah. Bentar ya, saya tarik energi kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Aku ratu bidadari putri Nabihah Ibrahim. Atma wijaya rajaya wijaya musuh. Assalamualaikum salam. Ya hadam hadam. Ya tamboh melacak ya tamboh. Ya malaikat kerijal. Bentar aku tak merem dulu ya. Bentar ya. Mau nerawang saya. Mungkin kamu nanti ketemu jodoh kalau kamu sudah menjandanya tiga tahun lebih mungkin tiga tahun setengah lah. Berapa? Pokoknya yang saya lihat tadi eh, kamu kalau sudah menjandanya lebih dari tiga tahun, tiga tahun lebih lah. Tapi nggak sampai empat tahun. Yang saya lihat nggak tidak sampai empat tahun, tapi tiga tahun lebih. Dari kamu janda. Apa apa satu kali lagi, satu kali lagi. Sama ya. Jadi e, nanti jodoh kamu ya, suami calon suami kamu nanti orangnya pekerja keras, orang kerja. Pengennya sih pekerja keras. Cuman cuman Anu, dia memang pekerja keras, cuman di sini kelemahannya dia kasar loh, apa keras? Bukan kasar, tapi keras. Mataknya keras. Terus tidak terlalu romantis. Nah kamu milih mana? Milih yang pengangguran tapi romantis. Atau yang bekerja tapi dia keras faktanya. Pilih yang mana? Ya kerjalah. udah. Jadi kamu jangan berharap dia nanti romantis. Ya nggak apa-apa. Yang penting makanya bertanggung jawab. Nggak apa-apa. Jadi kalau kamu mencari laki-laki yang sempurna tidak akan ketemu. Yeah. Ya, kamu cari yang alim ada yang alim ada. Tapi nggak handsome, nggak handsome itu apa nggak ganteng ya kan? Kamu cari yang ganteng ada, tapi dia tidak alim tidak baik jahat sama kamu ada. Cari. <tuh bekan�> Ngebisik boloh Tapi aku ngerasanya kayak Jauh gitu loh pak Maksudnya jauhnya gimana maksudnya Kayak jauh aja kayak... Bentar ya <laughs> Saya tak eh, terawang dulu ya kamu ya Coba kamu naf tarik nafas kamu tiga kali Biar aku Saya mau tarik energi kamu Ah, kali lagi. Satu keluarin. Lagi, lagi, lagi satu kali. Bentar ya. Uh, coba kamu pakai Facebook nggak ada Facebook enggak kamu bermain Facebook enggak gini uh, kamu ini aku dapat petunjuk jadi kamu harus mencari laki-laki di Facebook jadi kamu intinya aku enggak pernah uh, Facebook. Maksudnya aku aplikasi Facebook aku enggak pernah dipakai pakai? ini petunjuk soalnya jadi kamu main Facebook kamu foto kamu upload Terus bikin status kamu janda, gitu loh. Nah nanti di situ akan banyak orang-orang laki-laki yang PDKT eh, sama kamu, info kamu, komen kamu di Facebook. Kalau kamu main TikTok itu tak bisa kamu kenalan sama cowok, gitu loh. Kamu main Facebook. Saya ini maksudnya saya berbicara ini karena petunjuk. Petunjuknya memang kamu harus Facebook. Oh, jadi petunjuknya itu ketemunya di TikTok, di, eh, di Facebook itu Enggak di TikTok gitu ya? Ya walaupun enggak di Facebook, ini kan petunjuk. Setidaknya kamu harus bermain Facebook. Kamu upload-upload foto-foto kamu, foto-foto gitu. oh, kalau -foto ya. kamu nanti kalau kamu bikin status kalau kalau kan otomatis banyak garangan-garangan yang tertarik, banyak garangan-garangan yang penasaran ingin pdk.t atau kenalan sama kamu oh gitu ya iya deh nanti dicoba bentar bentar saya tak mendeteksi ayo, rumah tani, kamu tani, atau tani ada kalau buku ayo bantuin battle dong maksudku terima kasih menang. kamu enggak bakalan menang kok <inação> <isan y variasindruck> e, di depan rumah kamu kok kotor banget ya iya kotor kotor banget di depan rumah ya. kamu coba e, dibersihkan lah saya menerawang depan rumah kamu ini kotor coba kamu e, bersihkan iya hmm, nanti dibersihkan abis hujan soalnya jadi kotor iya Bentar. tapi aku pernah tapi aku pernah dilihat sama orang katanya ada yang suka bener nggak lu kalau yang suka kamu bentar ya tak lihat ya ada berapa ya Enggak, maksudnya ada yang suka dari bukan ya kalah lagi kan ada yang suka bukan dari kita golongan kita dari iya iya saya paham paham Oh, di belakang kamu tuh ada makhluk goibnya, loh. Eh, belakang rumah. Belakang rumah, bukan di belakang tembok ini, loh. Belakang rumah kamu ada makhluk goibnya. Eh, aku kalah mulu, ayo bantu mau dibersihkan, Mau dibersihkan apa, enggak? ya udah bersihin Kalau dibersihkan, kamu ambil air putih. Ambil air putih. Terus? Iya serius gitu-gitu, di... udah kamu ambil dulu. Ya, <laughs> udah bentar ya. Manu, tairi, subhanallah, dah <laughs> sih. ya, kan makhluk halusnya ya. Kamu sendiri itu, ini <laughs> air putih. Ah. kamu taruh di di mana ya udah taruh situ aja ya. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Khususon wa ila hadrotia barokah karomai Mbah Kiai Ibrahim Atmowijoyo Rajayawijaya Khusus Khususan wa ilah, terhati, barokah karomai kesaktiani ibah ibrahim at mawit joya rok joya wic joya wus salamo alai kum salami hatamul hatamul rohatamul roh, jasad hatamul koai bihatamul malaikat ya Bentar ya, saya tak mantrain airnya dulu ya. Mau ngisi energi. Bismillah. Aku maaf ya aku kalau enggak pakai kosmetik aku sih. Uh, kamu kalau sama kucing jangan jahat loh ya. Enggak, aku enggak jahat. Biasa kamu kasih ya. makan. Kamu kasih. kamu kasih makan ya. Enggak maksudnya entah kucing kamu sendiri, kucingnya tetangga atau kucing apa gitu, kamu harus baik. Iya, nanti dikasih. Ya udah ini ini syaratnya kamu harus baik sama kucing. Oh iya. iya. Ya sebetulnya kamu punya rezeki kamu belikan wiskes ya, wiskes atau hmm. makanan nasi atau apa kamu kasihkan kucing. Kamu tetangga kamu ada yang punya kucing enggak? Atau teman? Ada. Ya udah kamu, ya kamu beli wiskes ya, kamu beli wiskes. Mas Waghuna, waalaikumsalam kamu beli whiskas, kasihkan orang yang punya Kucing, intinya kamu niatnya Itu niat sodako Bentar ya Ini saya masih, kodam saya Udah di disitu so. Bentar ya Ini kodam saya masih mengisi energi Goib di air itu Kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu Sambil ya. nunggu uh, Aku udah kalah 2 murid-murid Apa? Udah kalah dua kali ini nggak ada yang mau bantu tatap, bantu gift kek, apa kek biar nggak kalah bisa kalah lagi ya. Ya jelas sama yang kalah lah. Ya, Bentar ya. Kalah dari tadi kalau guru. kamu habis ini lebih persian lagi. Depan, depan rumah kamu Kamu bersihkan Terus kamu harus baik sama kucing Insya Allah nanti akan ada perubahan kok Buat kamu Entah rezeki kamu Percintaan kamu, asmara kamu Pokoknya kamu Ini petunjuk saya bicara kayak gini bukan akal saya Tapi supranatural saya Udah ini sambil nunggu energinya Selesai Kamu mau tanya apa? Terserah apa ya enggak tahu tanya apa terserah mau tanya yang di luar nalar terserah mau tanya apa sambil ngopi-ngopi aku enggak ada masalah sih enggak ada masalah apa-apa dan enggak ada yang mau ditanyakan kecuali itu aja masalah ya sintinya nanti Banget. Intinya nanti kamu Harus bisa membuka hati kamu Ya maksudnya udah pilih-pilih lah Maksudnya jangan pilih-pilih dalam artian Oh harus yang ganteng, harus yang kaya jangan Sekiranya pantas sama kamu Paham gak? Ya aku Iya paham yeah. Iya yeah. Aku juga enggak pilih-pilih sih, cuman ikut nanya teh katanya ada yang ikut tanya apa. Enggak pilih-pilih sih, cuman kayak ada yang deket, kayak aku ngejauh, aku ngedeket, ngedekat ya, yang ngejauh gitu. Ya yes, intinya eh tiga tahun lebih nanti kamu akan bertemu dengan jodoh sejati atau pasangan sejati kamu. Dan nanti orangnya pekerja keras, cuman dia tidak romantis, eh, agak keras dia orangnya wataknya. Mas Faguna, berkas selalu. Oke, mungkin gitu saja. Eh, dah, kamu minum separuh, kamu minum separuh, kamu siratkan di depan ya. Di depan sama di belakang. Ya. Minum separuh, separuh, separuh sampai habis separuh. Tak Iya.